Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya Yaitu tanaman pilodendron yang diakui beberapa negara masuk pada daftar klarifikasi tanaman premium Pilodendron William C. yang ada di liputan video kali ini memiliki panjang daun Antara 125 cm sampai dengan 160 cm dengan lebar daun di kisaran 45 cm sampai dengan 65 cm. Tanaman pilot cantik nan langka ini ditanam 8 tahun yang lalu dan sekarang sudah memiliki lebih dari 100 helai daun.